di sebelum uh, hari raya kurban See, this is my PC setup. saja saja, saya punya desktop cantik kan enak buah saya yang tolong buat nih. level Huh? Tutup. Nobody trusted in my best counter as far facing KLcc L <laughs> C C. Then what we had during the last decades. Yeah. Bye. Decade. Sudah. Bye. -bye. Hujan pula hari ni Jemur ribut wow. Awan ribut Limpas Mulah sudah hujan Oh aku buka app apa tu Windy app Yang boleh nampak berapa apa Kekuatan angin Kilo notes ke ni Uh, angin daripada Barat Terada uh, Ini radar Kamu boleh nampak ada awan besar di situ uh, Sekejap lagi akan hujan lah eh, Ok sorry semua uh, Ini piring kedua sudah aku makan Ini lauk hari ini Ayam, eh, ayam. Apa telur Masak sardin And everything And of course it's raining Uh, it's been 2 hours. Okay, the rain is stop. Jan sudah berhenti and the blue sky but still mendung. Clear sky. Hmm. Blue sky. Hmm, world class only. Ha, tengok ni. Aku fikir pikilap semua ni, ha ha ha, ha. Ha, ha ha ha Ya ini kerja aku sebelah petang. Lap apa ni? Daun apa namanya ni Pang? Daun apa ni? Hanya nyerek untuk buat kelupes y'all. Buat kelupes, hmm, semi level. Budur pun rakam. Ini namanya rumpoloni guys, rumpoloni semua live go Kau mampu takkan takkan halo guys belum saja ini nampaklah awal nih eh. ya nampaknya tuh Bayang oke okay, bayang ah, ini Sabar ya ah, sabar dulu ngegas Nomor Punya tangan panjang lo. Sudah. piring. Ya, itu juga, itu kemana? Keren, betul kok ini Oke. Oke. Ini. Ini. Ini. Ini. iya yeah. chikichiba oh susu susu gak itu para? whipping cream whipping cream, wow hmm, belum siap lagi nih kelupis no, ini Tunggu siapa kali lagi. Hmm, See my level. World class only. Cake batik, guys. Malam raya. Cake batik. Kamu ada? Kau ada? Kau ada? Kau ada? Ha? Kau ada? Cake batik, guys. Ha? See my level. World class only. You know? Tunggu. Nanti siap. Esok, ya? Esok. Esok kita akan nampak hasil. Mana belanja, dan aku takut. Jangan harap-harap tidak, tapi raja surat kebanyakan ada copyright. Oke, okay, bisa saja Thank you. Hmm, see my level work class only. We are live guys, we are live. Jangan lihat ini. Oh uh, yes, see my level. This is me live guys. Orbaano sambal sate, mau sate. Mm. nya punya, punya anu ramuan. Sudah Nah, cair sudah. Kasih lighting, Mbak. Ada lighting sedikit dong, Mbak. Biar lah Bukanya nampak buka kamu pun. <laughs> nah, air Ah. Taknya kelupis ya guys. Mesti belum lagi masak. Mungkinlah ah, kalau sudah masak berkita nanti. Ah, hari ini hari raya ideal hari raya ideal adha hari raya korban. Jadi ah, banyak yang kita mau prepare hari ini sebab malam ni ada kenduri tapi kenduri untuk keluarga saja yang di dalam rumah ni so kita adakan kendurilah dan selebihnya kita apa yang makanan yang lebih tu kita edarkan jiran-jiran yang terdekatlah secara Assalamualaikum Selamat kaya raya, idol fit, idol fit gitulah, idol You all tengok ni, ha, ada macam-macam masakan yo, uh, daging masak kari, uh, ikan goreng yo, dan ni apa ni, apa dia, kacip yo, dan kita ada preparation, ah uh, ini. Haa, ah, kita ada kewupesio semalam kita dah buat ya yeah. And then, dengan nipi gaus, jangan lupa ini persediaan uh, keturi malam ni Hanya untuk keluarga, nobody allowed, nobody allowed Jaga SOP ni, hanya keluarga dalam rumah ni je Nobody trusted, okay. And this one also persiapan malam ini nanti kita akan update ulang guys. gambar enggak perlu ini gimana nih class only ini dia cake fabulous fabulous you know fabulous and then Tak ya, ada macam-macam ya, juada. Hmm, oh, macam-macam ya. juada. Hmm, yes, In my level, world class only. Tutup, nobody trusted masuk dalam ni, family saja dalam rumah. Eh, kacau lah. Eh. Okay, nanti kita update ya, yeah. nanti kita update. Oke, balik-balik. Balik-balik. Oke, Ada Oke, Tidak Ya, betul. Pak. lagi bisa. Ini proses. Kita sini. Kita sini. kamu di kampung kirim dulu baras, Pak habis <laughs> sudah panas kamu oh. alah kesian oke, terima kasih untuk menonton semua yang tengok di vlog terima kasih uh, selesai untuk menulis ya? untuk para ini tidak siapa yang ditemput masuk, hanya keluarga saja, hanya orang yang rumah saja hai, hai bilang hai, bye bye bye bye bye bye bye bye gila. bye bye. nyuk pajut, nyuk pajut, nyuk bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. <coughs> <coughs>